...sudah dilakukan antara Game Flix of melawan Rex Regum Chaos, tentunya. Sudah ada Esmeralda yang di band. Hmm, berarti kemungkinan Harith akan bisa diambil oleh Game Flix Aerowulf. Mengingat mereka berada di posisi first pick Yes, benar banget. Dan Chou juga sudah diamankan dari RRQ. Iya. Sama seperti kemarin, tampaknya Chou juga di band terus. Lalu habis itu RRQ akan melakukan band terhadap Kimi Kemarin seperti itu dua game. Oke, okay. apakah kali ini failure akan dihilangkan? Um. Dia juga mungkin Kimi, karena memang bisa dibilang Valir tuh untuk... ...tim Proto di ranked sekarang aja ya, menurut aku ngeselin banget ya sih? Hmm. Jadi bisa nge tapi tergantung tank supportnya juga sih. Kalau jangan tank support-nya gak bener-bener nempel dan ngejagain Valir, karena aku melihat beberapa momen kayak Valir itu gampang keculik sama Blazing duet dari Cloud. Wajar, karena uh, secara teori kalau kita perhatikan, Blazing duet itu kan bisa muter ya, area ah. jadi wajar kalau misalnya di skill sama Valir yang bisa knockback itu bisa dihindari dengan mudah. Nggak perlu nempel sama Valir, nggak perlu di depannya Valir, hmm. bisa mentransfer damage dengan Blazing duet. Ya, sebenernya banget. Dan Genflix Arrow kah, menjadi perspektifnya grok terlebih dahulu karena bisa dibilang Yorni, demen banget ya, pakai groknya. Ya, bisa jadi sih, atau bahkan Cuma... Harith? Nah itu dia, kalau misalnya Harithnya nggak dipakai, agak sayang, tapi oh, Valir. langsung valir. Tapi ini bisa jadi bumerang. Okay. Karena kalau misalnya dia mau takedown Valir, tapi Harithnya dilepas, ini bisa jadi bumerang juga. Dan, tapi jangan-jangan lu noxnya Lemon. Nah, bener banget. midlane ini masih kebuka banyak tapi untuk Lemon, dan kali ini ternyata tanknya terlebih dahulu yang diamankan oleh RRQ. Wow, Sudah ada kufra dan juga Grog, langsung dipik. Dari tim RRQ. Yes, Finn tampaknya akan mendapatkan signature hero-nya yaitu Grok. Tapi siapa yang akan menggunakan kufra-nya nih? Oke. Okay. Hmm. Ini semangat sekali ya penonton yeah. yang hadir di MPL Arena ya. Belum first blood udah nice duluan. Belum first blood udah nice ya. Iya, iya, iya. Belum yeah, mulai yeah. udah abisin, abisin ya. Iya, iya, iya. Tapi emang kalau misalkan pendukung harga itu paling khas gitu ya. Iya, yeah, saya pengennya nih nanti Your minggu depannya ada team. El Clasico kan. Ya. Bener, bener. Lua itu pasti membawa ini supporternya. nya Oh, Oke, okay. setelah sekian lama ya, berseson season ya, ya. El Clasico tuh sempat pudar, sempat menghilang antara Ivo dan dan kali ini... comeback Israel, is real. ya, oke-oke-oke. Ya sudah ada Harith yang di band Lunox belum terlihat apakah akan digunakan oleh Rex Regum Kion atau jangan-jangan Kagura. Ah iya, benar-benar kayak, kalau misalkan Lemon kayaknya untuk midline banyak banget ya, dia yeah. fail aja berarti dipakai tea. gitu loh. Betul <laughs> Kayak Kagura masih ada juga, masih ada Lunox. Dan Kak ternyata untuk pilihan band ketiganya, yes. hmm, apakah lebih mengamankan? oh uh, Fighter Melo. dulu ternyata, Yo, Leon dulu. Dan seperti biasa ya, santai, terakhir aja gitu. Seakhir aja, loh. karena memang kalau kita lihat tinggal um, Midlanenya tuh sudah tiga di band. Hero hmm. dari Gangplik-nya kita lihat sudah ada tiga, jadi kayak santai aja. Ya. Masih bisa dua sih diambil antara Kagura dan juga Lunox. Kalau menurut Kornet, RR Lemon akan pakai Lunox. Hmm. Apakah pendapat Volvo? Yeah. Oh iya. Apa yeah. nih? <laughs> Yanto Gengs, kuy. <Wih. laughs> itu ada Apang tuh kayak oh itu ya. No. Aduh. Oh, yang tadi teriak nice nice itu whiskey. Oh whiskey. Oh. Dia oh. ya, nggak dia tuh chopper ke apa Apé biar dimainin oh. gitu. Uh, uh. gitu. Tria -tria, oh, teriak-teriak. Gitu. Pengen main gua pak. Lagi sekadinya jagain GH. Iya bener ya penjaga GH ya. Iya iya iya iya. Oke last pick ya, apakah cornet yang benar atau volva? Kagura atau Lunox nih. Kagura atau Lunox teman-teman? Lunox, Lunox, Lunox tuh katanya. Survee membuktikan. Kita akan melihat. Cut. Midlader yang akan dipick oleh Rargyu. OLE! Oke terima kasih banyak teman-teman, kita semua salah menebak. Dan inilah dia, kesemua hero yang sudah dipingkatkan RRQ Melawan Gen Flix Iron MPL Arena. Mada suaranya! Dari dua hero yang kita tebak, ternyata Salah semua. Ya. Salah semua ya Allah. Oh, okay. tapi bisa jadi elemen api melawan elemen angin. Benar, benar, ini. benar. Ini? Ini ini yang emang kita tunggu-tunggu merinding -tunggu loh gue. Kalau <laughs> ini trivianya Vale, gurunya Valira ya? Oh iya apakah dia adalah saudara yang tertukar ya? Aduh. Vale dan Valir ya? Oke okay, coach sudah bersalam tangan ya? Ya yes, sebetul sekali, ini coachnya uh, Gen kayak anti ya? Kayak anti match, hahaha. <laughs> mirip loh, <laughs> mirip, mirip. Itu sama Dia Kakaknya anti match, <laughs> bisa jadi oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Dan inilah dia penampakan penonton di MPL Arena. Oke penonton gue minta tepuk tangannya, tepuk tangannya dan teriakannya lagi ya teman-teman ya. ya. sekali lagi. MPL Arena, pada suaranya? Wih, mantul. Gila, oke gila, gila, gila. oke oke inilah dia game yang pertama di base pertama antara RRQ versus Scareflix and Ya sudah ada tiga orang masuk ke ala bush di arah mid. Tampaknya Valir ingin mencepat. Mempercepat untuk menghabisi minionnya biar Bener. langsung ke arah atas. Oke, okay, Viva RRQ, yeah. RRQ. Viva RRQ, Viva RRQ. Viva RRQ, oke oke oke. Sabar, sabar. Kido akan ditemani oleh... Ya, yeah, Yor. Yor. Teman sejatinya ini, akhirnya mereka yeah. balik lagi berdua. Yang dimana biasanya Yor um, melindungi Awad dan Marsha yang melindungi Kido. Yes, benar banget. Munch, dan Billy di arah bawah kali ini dengan Leomortnya yes. berhadapan dengan badan derang dari seorang Jill. Yes, tapi bukan counter yang baik ketika kita melihat badang uh, movement speed dan juga pergerakannya lebih cepat uh, si Leomord sebenarnya. Yes, benar banget. Dan langsung menuju ke arah Go Buff kali ini. Kalau nggak salah tadi pakai Retri ya dari Lemon ya skillnya. Ya. Hmm, tapi ya tidak ada Escape skill berarti dia bener. agresif banget nanti mainnya. Atau mungkin dia ingin menjaga jarak. Dan kita lihat sudah dapatkan satu untuk satu untuk gold buff-nya dari kedua tim, dan Liam masih mencoba untuk diharas oleh seorang Marzia. Dan bahkan di mid lane kali ini mulai rotasi juga, Lemon membersihkan minion-nya, dan dari kaja Marzia cuma untuk menunggu tampaknya dia ya, di arah tapi, rumputan. Tapi kalau misalnya nunggu kelamaan dia bakal kehilangan banyak SP, apalagi buat udah selesai melakukan rotasi dia butuh banyak banget farmingan yang dimana tadi sempat dikasih di arah midland oh juga oh. tuturunya sudah level 4 kali ini ya nah, harus hati-hati dari sonata bisa langsung berimpak besar ke arah marchet tapi kayaknya nggak mungkin langsung tiba-tiba dari sonata begitu aja karena udah nggak kelihatan lagi yang menjadi masalah adalah jika tuturu bisa free farm Sangat-sangat free farm, apalagi dia dengan Kufra, artinya pressure yang diberikan oleh Kufra pun juga sangat besar dengan skill pasifnya. ya yes, benar banget. Dan Tartal sudah mulai muncul, harusnya sudah ada rotasi yang dilakukan oleh kedua tim ke arah bawah. Ya, Tapi Kevin yang kali ini menjadi pembuka map dari tim RRQ, dan benar saja sudah berkumpul tiga hero dari genflix Flix Erolf dan juga ada rotasi. Dari seorang Kufra mulai yes. datang ke arah mid langsung saja menggunakan barrier tapi tidak mau masuk ke dalam bus takutnya terlalu ramai. Karena Valir juga masih berada di sana. Oh. Tapi Terizla nya masih belum kelihatan dimanakah seorang Yor kali ini. Sudah level 4 tak pakai dari Finn dan juga dari Liam. Bahkan Marsha juga mendapatkan level -nya, 4 nya sorry. Yes. dan juga Yor. Ini sudah ada ultimate dari para tank dari kedua tim. Masih sabar ya, bener-bener yeah. gak mau terburu-buru untuk mendapatkan turtle-nya. Dan tampaknya Finn juga mengetahui bahwa di bus tengah sudah ada seseorang di sana. Tapi Finn belum mau ngecek takut, tiba-tiba ya lagi pas mau ngecek ada penalty zone. Benar, oh, sudah dikeluarkan power of nature-nya hanya sedikit menyicil dari seorang Yor. Yeah, Masih tapi, sabar. Yeah, Yor masuk lagi dan juga Finn langsung membantu ke arah buff, ya. buff ini. Uh. Tapi bisa kita lihat di atas pertarungan Marsman sangat-sangat free banget sih Wait, untuk mendapatkan gold ball oh, Rifle digunakan, oh. ke arah atas tampaknya dari seorang kido gemas dan tuturun mencoba untuk maju dan bahkan... Oh nah, kita lihat di meja tapi first sebelah didapat oleh seorang Marsya. Dan bahkan Liam agak sedikit telat untuk up whatnya, oh, masih. masih bisa hidup. Dan kali ini Liam dalam masalah dia terkena slow, banyak sekali kido gemas tidak bisa melakukan apapun kali ini. Dan juga tadi cuttingnya yang sangat baik. Dari Marsha, tiba-tiba dia ke arah jungle yang terlalu dalam ke arah tawar dua. Hmm. Yes, benar banget. Dan masih dijagain oleh Yor yang tetap setia ya. menunggu turtle di rumput sana. Ini pakai emas sih pakai emas tapi kan tetap aja gitu Jadi, nganggur ketiduran apa gimana itu? nganggur Bang. halo halo halo tok tok tok halo tapi halo. kita lihat badang langsung ultikan enggak ternyata di stand doang. Billy masih bisa kabur ya, tapi dia oh dia di remit lane ternyata dapat satu Winblow sudah kanakan bahkan sini Lemon mencoba untuk melar tidak bisa dan di oh. terlebih dahulu Winblownya udah connect tapi Winblade nya tidak mengenai siapa siapa dari Lemon tapi kali ini langsung saja di unpause Langsung di play lagi dan menghilangkan seorang Liam dan juga Marcia tadi di team fight arah mid lane. Betul sekali, sementara tidak lagi ada engage dari kedua tim Masih ya, santai menunggu dari seorang Yor, nungguin siapa, apakah menunggu jodoh? Atau menunggu teman yang sudah tidak di... Oh itu tuh, Finn yang mulai datang tuh. Oke, okay. eh, eh, eh, bertemu eh, cuma sekedar eh, penyapa aja. Diketok lagi, belum ditarik tampaknya. Tapi di atas, lihat ada Arifal lagi menuju ke arah atas. Valir datang kali ini. Lemon yang diincar. terkena okay. puska Enggak, ternyata ward-nya sakit sekali. Langsung bakal... di stun. Oh my god, tidak bisa. Bahkan kita sini di arah atas juga terkena dua orang. Dua hero dari RRQ harus hilang, Liam juga harus hilang. Tiga hero dari tim RRQ dan akhirnya Yor bergerak ke atas... ...setelah berdiam diri di rumput selama hampir sepuluh jam. Gak sepuluh jam, tapi arival dari Gido gemas. Bener-bener efektif sekali, berkali-kali membuat lemon ataupun Tuturu... ...harus kehilangan nyawanya, bahkan sekarang taruh di atas. RRQ down, dan juga tampaknya supporter dari RRQ mulai terdiam. Masih mencoba untuk fokus lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, Ternyata tidak diam, Bung volva Masih semangat. Kirain ya. ngikutin Yor. Gue uh, doang. Enggak, enggak, Dan balik lagi Yor-nya di rumput yang sama. Dan dia masih nongkrong bersama tartelnya. Ini di rumput itu spesial pasti. Udah ada shadow mask yang digunakan, tapi belum. Belum kemana-mana ini, eh, asol. Okay, sudah dikeluarkan tapi lihat ditarik tampaknya pakai pilihnya harus tumbang. Dan finnya juga mulai dibakar, Blazing Duet. Dan kita lihat sini masih dibakar terkena Sun, Marcia. Dan bahkan suara kido gemas mencoba untuk membakar suara Finn. Oh, satu lagi. Dan, dan masih bisa bertahan dari grok ya Dan Turtle terbuka oleh dari kido gemas dan bahkan Liam mencoba untuk membayang-bayangi. Dan ini harus lepas sih kayaknya. Yes, Windblow dan Windrate juga tidak mengenai Marcia. Dan lihat apakah ini bisa? Diambil, turtle-nya tidak ternyata. Lemon langsung mundur, kofra nya juga terlalu jauh. Sementara Gen Flake memimpin jauh sekali dari segi network di early game seperti ini. Yes, bener banget. Revenge. Dan ya, final revenge-nya gak kena, terkena stun. Dari api-api, Gido gemas, dan bahkan diamnya Enal juga iso. terbakar, tapi kita lihat yang harus... Oh. Kekal, tapi kita lihat ada kompo-nya! Triple kill dari Raja Boxman! tuturu Dan bahkan ada jail! badan adan coba untuk memukul Liam tapi tidak bisa, dan double kill dari serang Gido gemas. Liam! Coba, coba untuk mengejar Skill tuturuh, masih belum sampai damage-nya. Dan bahkan uh. hanya kehilangan dua saja dari tim Rarkyu. Dead Sonata, Rapsody dalam semua skill digunakan di mid, tiba-tiba puff. Vale juga tidak bisa mendapatkan kill, karena semuanya untuk raja Marshman, tapi Winblow, Winblade Dan semuanya tidak mengenai siapa-siapa di mid Ini bakal menjadi efektif sekali, tapi tarut gak ada, tarut juga gak bisa diambil. So, kali ini replaynya nya lihat kita nih. lihat. Padahal oh. tadi penalti zone udah mantep banget, tapi lihat combo -kombo, kombo nya uh. dari Vale. Untuk Marshman kita, Tuturu langsung diambil kill-nya. Iya, yes, benar banget, combo. Dari angin topan yang cukup mencengkram Lemon, mencoba kabur dia menggunakan winlownya dan bahkan dibalikin lagi Liam yang mendapatkan satu poin kile, tapi yah oh. di sana kurang jauh lopatannya. Oh my god masih bisa digocek oleh seorang Lemon. Penalti zonya gagal mengenai Lemon tapi kali ini Billy berhasil mendapatkan free form lima dan lapan kali ini untuk. Woi kasih tahu, tahu kasih adik. tahu nggak. Tapi sih tahu ya. Tapi net, kalau kita Lengusan ngomong, ya. kalau kita ngomongin dari segi network, memang udah mau kesusul tapi masih cukup jauh dan juga harus diperhatikan blazing duelnya dari tadi efek, efek uh, banget tuturuh terkena cukup banyak satu lagi dan dia oh my god dia flinggar dan bahkan masih bisa hidup tuturuh oh my god tapi dia harus tumbang dari seorang dexter dan bahkan ada yor juga dan juga Kido gemas mencoba untuk membakar batu menjadi batu bakar dan harus hilang Marsya flinggar ke depan ditarik begitu saja Liam yang mencoba untuk bertahan menjadi bola-bola lucu tapi kita kan tetap tidak dan double kill didapat akan oleh Kido gemas. Akhirnya dibalikin lagi sementara di atas Billy melawan Jill hanya mencoba di ultimate ke bolong. Gak diambil satu dengan flickernya Lemon. Cukup sekarang tapi nggak akan diambil oleh Jill sudah cukup langsung coba mengambil tarot. Oh wow, wow. nol satu persatu tarot araki -Ar mulai hilang. Midnya masih ada tarot tapi kanan kirinya sudah nggak ada bolong ini. 12-6 kedudukan sementara Kido gemas mendapatkan turret di arah mid lane kali ini lord juga sudah mulai muncul. Ini akan menjadi early game yang cukup berat untuk RRQ. Turun di area tengah. kita sebenarnya yes. mulai menghilang tapi lihat Sonata hanya tidak menjangkau dari para pemain Genflik. Harusnya masih cukup aman tapi balik lagi ini kemampuan dari Genflik udah bisa melakukan lord. Terlebih lagi untuk seorang Wah, udah bisa solo lord ya benar banget. Jadi ini harus. Yor juga sudah mulai jalan-jalan ya. Ya, yes, betul dia sekali. Dia sudah mulai bosan di rumput yang sama. <laughs> karena turtle-nya udah gak ada, udah ganti Lord ya. Iya, iya, iya. Udah kalau dijagain pun udah susah Mana karena... Mana turtle aku? Sudah berganti Lord. <laughs> Emang dia nyari turtle? Iya kan dia sama turtle terus dari tadi. Kagak pak. Oh, Kagak ya? Enggak. enggak kirain mungkin turtle. Kayaknya dia menemukan jodoh sih. Iya tuh, sekarang Mars ya Ini ada apa dengan gear Flixer ya? Ada apa ya? Di rumput itu ya. Suka bersembunyi sekarang. Dan oke, okay. Lordnya sudah mulai kecil, nyaras oleh Watt. Yes. Bahkan juga disini ada Finn si pembuka map dari RRQ. Masih ada Yor juga yang berpindah tempat tongkrongannya. Dia di direset di dengan menggunakan tembok dari Finn. Yes, tapi mencoba dikejar kali ini Finnnya Kak oleh Yor, tapi tidak bisa. Movement speednya cukup besar dari... Seorang Finn. dan revenge tidak mengenai, tapi mahasiswa Titanic. Oh, coba untuk menarik seorang tuntutan, tapi tidak bisa. Yes, betul sekali. Dan juga, tiga sonata yang dilontarkan oleh baru uh, sakit banget. Oh, oh, oh, Gila nih pakai pangeran Zuko nih emang. Dan liat uh masih dipacel tapi masih cukup berani. Dan recall dengan santainya dia. Oh enggak recall ternyata. Dia balik lagi karena mendengar suara Lord. Lihat Finnnya, maju lagi ke depan hanya menggunakan regeneration. Dan bahkan kita sini Liamnya juga mulai maju oh, satu bar, bar lagi. Finnnya mulai Mili, maju ada maju. juga dengan menggunakan barbale terkena stun. Dan bahkan kita lihat di sana Dari tutur juga DBSnya terlalu besar. Pressing tapi Lemo harus mati dan tuturnya juga harus tumbang. Oh war my God. Arrow Wolf sudah terbuka bebas di arena mid-nya kali ini. Dengan knock-up yang dilakukan oleh Lord Billy tidak bisa melakukan apapun. Dan langsung dihajar balik sama Gen Begitu pula dengan Blessing Duet yang dihasilkan. Oh, mau langsung di -end game. Lampaknya ada rival juga dan inilah dia game yang pertama. Gen Flick Arrow Wolf mengamankan poin pertamanya. Dengan tenang dan juga wajah santai mereka memenangkan pertandingan ini.